Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini saya akan mewawasikan produk saya yang baru. Ini masih maaf apa dari kasir Masih berhubungan dengan akar bahar oke ini biasa kita akan musikan akar bahar yaitu ini akar bahar hitam ini warnanya hitam lebih bisa lihat ini baru ini rokoknya all ya sudah bisa lihat all all size ini di cuci dicuci direndam dengan air panas dengan alkohol juga untuk menghilangkan bau-bau khas dari kayu ini, ini anda bisa lihat, bentar ya, maklum. Ah ini agak dekat pintu ini warna hitam bisa lihat anda bisa lihat ini hmm, bisa lihat Oke kita akan ukur untuk panjangnya ini panjangnya kita ukur rang lebihnya kita ya kita bikin berbunga aja lah dulu rang lebihnya tiga belas tiga belas setengah ya ini tiga belas setengah kalau kita tarik garis lurus garis lurus ya tiga belas berarti untuk garis lurusnya 12,9 ya ini rokoknya orang all Oke, okay. untuk harganya sendiri ini harganya 120.000 bisa bayar di tempat atau COD bisa untuk transfer bisa. Oke, kalau COD kita melalui JNT kalau transfer anda bisa memilih sendiri sesuai dengan hati nurani oke jangan lupa untuk subscribe like, like dan komennya lupa. untuk orderannya nih harganya 120.000 saya bayar di tempat ini, padat sekali, padat ya. Tak kopong. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.